dia ya, mau uh, makan dari ini guys, bawang, ini, ini dan albu, anggur, ini bayi, ayo kita buka. Kalau ini? Bawang. Leci. Leci. Ayo kita buka. Ayo. Oh ini. Uu. Ini rasa anggur. ini. Ini tak sengaja toko. makan yang mana kita and then on the other side Oh. Oh. harganya maksudnya beri ini dia ini ini di berinya maka kita buka ini warna merah doa mau makan bismillah eh Allah, Allah. umat uma. barik <laughs> deh oh, Amin Amin oh, pada amunnya ya rasanya Masa. ya ya, ya. Comment nhận <laughs> subscribe.